Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Sahih Al-Bukhari nomor 4556. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia menghafalnya maka ia akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Sedangkan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, dengan tekun, dan ia mengalami kesulitan dalamnya, maka dia akan mendapat ganjaran dua pahala. Pesan 1. Keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan menghafalnya, ia bersama para malaikat yang mulia. Dua, Keutamaan orang yang berusaha membaca Al-Quran walaupun kesulitan, maka ia akan mendapatkan dua pahala.